umpan ke Robertson, tapi sayang lepas kontrol pergerakan Firmino meminta umpan terobos Robertson, umpan manja seperti ini tentu saja telah melihat pergerakan striker lebih dahulu Liverpool dengan formasi 4-3 dan dilatih oleh pelatih Jordan Kroon sedangkan formasi 1 dengan formasi 4 2 dan dilatih oleh pelatih Jesse Mark Liverpool dengan 4-back ditandai dengan garis hitam 3 gelandang Tandai dengan garis merah. Tiga striker ditandai dengan garis kuning. Dua back sayap Liverpool akan selalu sejajar sama bola. Artinya, saat menyerang, dua back sayap Liverpool juga ikut maju. Saat bertahan, dua back sayap Liverpool juga ikut mundur. Sekilas, dua back sayap Liverpool dengan formasi 4-3-3, sama sistemnya dengan dua back sayap Inter yang memakai formasi 3-5-2. Untuk yang belum melihat video Inter sebelumnya yang telah kami upload, silahkan melihatnya terlebih dahulu. Sekarang kita ke garis gelandang. Garis gelandang Liverpool terlihat selalu pendek Ini artinya ketiga pemain gelandang selalu berdekatan Mereka sangat rapat satu sama lainnya Saat gelandang membawa bola, gelandang tersebut akan mencoba dribble ke depan Dan tidak akan umpan kalau tidak benar-benar di lawan saat gelandang tersebut di PP Tawan pun tidak menjadi masalah Karena dua gelandang lainnya berjarak dekat Dan dua striker juga berjarak dekat Ini memberikannya empat pilihan untuk umpan dekat Serta terdapat dua pilihan untuk umpan jauh Yang pasti bebas kalau ke empat pilihan dekat terkunci semua Dua pilihan jauh itu, satu dari black sayap yang maju, dan satu dari striker. Dengan banyaknya pilihan untuk umpan itu, membuat gelandang Liverpool akan sangat nyaman memegang bola. Umpan jauh ke Mane. Dari belakang, robertson back sayap maju membantu serangan. Mane umpan ke robertson tapi sayang, lepas kontrol, ulangi dari awal. Bola di-back sayap yang sudah maju tengah lapangan. Dan Alexander Arnold, back sayap lainnya juga maju sejajar bola Posisi Firmino menghampiri meminta umpan pendek Umpan dan dibalikan kembali ke Robertson Ini pergerakan Firmino meminta umpan terobos Robertson umpan jauh ke tengah Terjadi kesalahpahaman, bola diambil lawan dan direbut lagi oleh pemain Liverpool Bola umpan ke back sayap lagi Garis gelandang pendek Menandakan mereka berdekatan Ini back sayap posisi sejajar dengan back sayap lainnya Sehingga formasi Liverpool Empat back membentuk huruf U kita umpamakan seperti gelas Tiga membentuk huruf V, kita umpamakan isi gelasnya. Dan tiga striker membentuk huruf I, kita umpamakan sebagai tutup gelasnya. Umpan manja seperti ini tentu saja telah melihat pergerakan striker terlebih dahulu. Bisa dibilang striker meminta umpan seperti ini. Tapi kontrol kurang baik, gagal serangan Ulangi dari awal. Bola dari garis back Umpan ke garis gelandang Kontrol bola hampir terrebut Salah mendekat meminta umpan pendek Drobble terus ke depan Sampai di pepet Pergerakan Firmino meminta umpan terobos Umpan ke Firmino Gelandang ini setelah umpan tidak berhenti diam Tetapi tetap berlari mendekati meminta umpan pendek Sekali sentuh bola kembali ke gelandang Sekali sentuh lagi bola umpan ke salah Tentu saja umpan sekali sentuh seperti ini dapat dilakukan kalau selalu tengok-tengok posisi temannya dan dengan selalu support tidak memperdulikan posisi Seperti gelandang ini yang maju ke depan Selalu mendekati bola meminta umpan bola pendek Salah diring bola sampai depan, tapi sayang dapat direbut Ulangi dari Hari awal Subscribe sekarang juga Biar tidak ketinggalan Video kami selanjutnya karena video kami selanjutnya akan membahas cara Liverpool bertahan dan merebut bola dengan cara yang aman